Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asri Ananta. Saya kelas 11 IPS. Saya akan mengerjakan materi tentang PKWU yang saya ambil adalah materi tentang kerajinan. Kerajinan merupakan suatu proses untuk membuat produk dengan menonjolkan fungsinya untuk dipakai ataupun untuk fungsi hias dan menggunakan fungsi estetika. Ditinjau dari segi manfaat, kerajinan memiliki dua fungsi yaitu Satu, fungsi hias Dua, fungsi pakai Fungsi hias gunanya adalah menghiasi ruangan contohnya, lukisan, dan sebagainya Fungsi pakai adalah fungsi yang kita pakai Contoh kerajinan dari tanah liat yaitu buji dan asbak Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.